Ya, Mas. Kita mau dari mobil dari gang yang pertama. Ke rumah deh. Teman-teman, ke sini aja, kita pulang di sini, kan? Ya, jadi uh, siang hari ini kita dari Timojo kembali melakukan penyelidikan terkait pidana narkotika jenis daun ganja kering dan jenis sabu. Uh, jadi ada tersangka dengan inisial R. Dia sering melakukan transaksi di sebuah kedai. Uh, kita akan melihat jika dia ada nanti kita akan langsung melakukan penangkapan dan kita lakukan penggeledahan. bisa bisa sama bisa sama gimana sih bisa ngomong aja ya bang mana mana mana mana dari mana pak siap ya ganja em hmm. nyamuk juga ya kan ini sebenarnya transaksi main campur dengan ganja ini eh tidak jangan kan rumah ada loh hei biasanya kau transaksi sama bandarmu itu kau suruh datang dia langsung, iya. datang di mana? temui di jalan, temui jalan, langsung datang dia, bawa. langsung dikasih, bawa emang langsung di transaksi gitu, iya. udah iya. ini udah berapa hari kau ngambil? ini baru masih diting pakein lima belas iya ribu. sudah berapa Mba. hari? Tra, kapan tra, kau ambil tuh? seminggu, seminggu, berarti kalau sekarang kau beli percaya ya kan? bisa, kau udah bayar tuh? Hmm? udah bayar tuh kan? sistemnya udah. langsung bayar kan? iya semuanya. langsung bayar, langsung kasih barang, hmm. berarti ini kalau kau pancing bisa lagi ya? Nah, aku pancing ya. Oh, ya. Dalam, Ridwan monitor, kalau dia nelpon bilang lagi di jalan, sebentar lagi sampai. Jadi nanti kok kasih tahu langsung si cewek itu udah di mana. Ridwan. Ridwan monitor, kalau dia nelpon bilang lagi di jalan, sebentar lagi sampai. Jadi nanti aku kasih tahu langsung si cewek itu dah di mana. Ridwan. Biar cewek itu menunggu sebentar. Sebentar, monitoran. Oke, okay, 86. Nanti untuk apa dia? Menangkap dia. coba, -coba kiri sekali. wah oh, ini ya resiko ya ini cewek nih belakangnya enggak yang dibuang cengi wah oh, tembusnya situ juga, jalan kaya juga Ah oh. oh, berarti memang dari sana dia nge... nggak nggak ada di sini oh, ya. di sini kan bisa bisa juga dia pindah sini aja lah kan <coughs> dekat dia rumahnya. ya kan Kita pakai lewarna merah ikut tunggu dulu, Dah, ikutnya pelan pelan. kita eh, datang cewek itu pakai Menap. warna merah. siap siap siap siap, yo, siap. siap. ya kita melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika jenis daun ganja kering. jadi kita duga nih tersangkanya Menap. ini adalah seorang perempuan. jadi perkembangan dari tkp yang pertama kita ungkap tadi di wilayah Kubang. kita sudah melihat uh, tersangka ini lewat. Uh, kita akan monitor, apakah tersangka ini bawa barang bukti narkotika tersebut lurus ya, lurus ya berhenti, ini coba coba apa, keceng sentralnya dia bang aman loh. nah, dia berhenti nih pas datangnya nih ya, nggak? nah, itu nggak bang apa iya, betul bang kalau dikenceng itu terdipada nanti nah, pas ada nguntung atau oh. enggak? Masuk siapa? ngambil siapa? Ah? Kau siapa? Orang ngantar. Siapa? siapa? siapa? aku gak tahu dia lo travel ah? travel mana? eh? travel mana? travel dari padang dari padang, berapa banyak dikasihnya? sikit, berapa satu. banyak? satu kilo? iya bisa kau pancing bosmu lagi? ayo ke rumahmu dulu kita, kita jaga kita ribu, TSK jaga ya. TSK diam aja dulu ya ya, kita harusnya kan. bawa saya mau bosmu aja Ya kita ke rumahmu Hah? tapi dia gak ada di sini. iya nanti kita bisa kita lacak dia tidak, Empor dia mudah tunggu dulu, mana empuk empuk lepas sama, sama kudang oh, Ya, ayo ke rumahnya Rumah ada lagi kan? Uh, rumah berapa lagi sisanya? Hah? Sisa, ada ya? ada. sisa ah? di rumah berapa sisa lagi? Ya. Ada lagi nih. Yang... jujur aja lah e, ya, kau. Ada ada lah. Aku tinggal di teropong ini. Di mana? Teropong Indah. Kok kan di sini? Di mana? Di sini, di sini, ada ada lah, sini, mana? sini nah, udah kami ikuti dari tadi. Kau udah kami ikuti nah. dan eh. kau enggak juga mau jujur teropeng kau. Teropong Indah, aku bang aku baru di sini. Memang aku udah lama di sini, ya, tempat, Bang. Iya, kenapa kau Lungnya. situ tadi tuh? Di situ tadi siapa? Aku jumpa aja di situ kalau di rumah nanti dia tahu. Tadi di mana saya udah ngikuti kau dari sana loh. Semen lima empat delapan empat kan merumuh ya. Nah, dah. Kau dah nak mau jujur? Kalau... Uh. Kau nak mau jujur? Jujur. Nah, yuk ke rumahmu. Eh, dah. Ya. Yuk. Nanti kita bantu. Kita nanya rumahnya, mbak. Ya, ini kunci rumah. Tapi aku tuh nggak Kunci rumahnya. ya? kunci rumahnya. Aku tinggal nggak ya. ya. hmm. ya. Iya, kau tunjukkan ya. ini kunci ya. rumahmu. Ya, ya. Mana tasnya yuk. ada ktpnya, apa nih, lain-lainnya? Kau nak mau kooperatif? Kau nak mau kooperatif? Kamu kamu perempuan ya? Iya, Bang. Ah, Kamu kooperatif ya Ria iya. Ria nama kamu? Iya, Ria. Di berapa orang anakmu? 3. Di mana anakmu? Di kampung. Di mana kampungmu? Padang. Di mana KTP-mu? Ada sih. Di mana? Di mana? Hmm, hmm mas. Siapa nih, nah, Ini siapa ini? Mantap ini. Oh. nggak ada dia itu serian serian iya timbangannya mana kok kan iya. kau timbang nih dulu Teng Mana? Barang ini kan kau timbang dulu? Itu udah dibungkus-bungkus sekian ah, tuh Mana pula? Nah. Kau nggak mau jujur kok ya? Aku nggak tahu, nggak ngerti masalah ini, Bang Dia nah. satu kilo, ah, ah. Nah dibungkus sih ada dibungkus-bungkusnya Mana sisanya lagi? Yang kecil-kecilnya tuh, yang kecil-kecil itu -kecil Mana? Tuh yang paket seratus Masih ada tuh lagi? sama lima puluh itu udah habis ah, Yang besar-besar ah, tinggal besar. ini, ambil ini lagi. aku takut megangnya ya, Berapa biji lagi? Berapa biji lagi? Cuman ini, ini yang terakhir ini, makanya kok lepas aku lagi Kok yang terakhir? Iya, Bang ini 1 kilo, semuanya satu kilo. satu kilo. dia kotaknya agak besar iya, 1 ah. kilo semuanya ah, iya, udah digini-gini udah seperti ini? iya, dia mintanya ada yang setengah ah. si ah. itu udah habis semua, yang kecil-kecil yang 50, yang 100, itu udah habis ini jadi berapa biji nih jadinya? ini kemarin nih, ada 15 yang kayak gini 15, sama siapa aku kasih? Ha? udah apa semua, sama siapa? sama Sirian. kau jual? iya kau betul ya, nanti iya. ku kau sama Sirian ya? Hah? iya, ha? iya. Sama, nah. sama sama sereal 15 ya semuanya. Udah-udah habis semua tuh. udah usah bohong kau. Iya, udah 15. habis. Iya dia, ah, yang kecil-kecil oh, kecil itu mbak. pun kalau ada mbak. apa bohong, bohong, bohong. Bohong, oh, udah bohong. Udah bohong tuh udah bilang semua yang mana? Cepat. Hmm. Yang mana? mana? Tuh, dia. Eh? Mana? Mana? Nih, belok kiri nih. Bilo kiri. Siapa di rumah tuh? Hah? Siapa yang ada di rumah? Bos. Kakak gue, suami istri cuma di sini. Dia tahu dia? tahu dia jalur Hmm. Cuma suami istri aja nggak ngerti Kok ngontrak rumah siapa? Kakak Nila kan? Iya di Sini tadi ini huh? Dia sebelah kanan tadi, hmm. yang gemuk-gemuk rame ini Mana? Sini, di mobil itu Bang ini memang pas beli yang nggak ada siko Yang mobil mana? mana? Ini mobilnya sebelah sini Nah, biar ya aku tanya handphonenya ya, ini ada handphonenya tinggal kan? Yang mana Sini ada handphonenya, biar aku Yang ya mana rumahnya? Dia masuk sini ya Kak Tuhai Yang mana? Apa? Masuk sini kita namanya Ini? Indah. Mana? Hah? Di sini gang yang ini. Yang mana? Cepatlah kau jangan kau gerak kau. Di kiri? Iya, belok kiri. Nah, jelas. Yang tinggal di rumah itu siapa lagi? Cuman suami istri aja dua. Oh, dengan dia kau tinggal? Iya. Yang mana? Siapa namanya? Kak Iyar aja sama. Yang apa? mana? Ini yang dekat pagar merah nih. Kiri. Ah? Yang mana Mereka yang kosan nah nih? Kau aja ngekos nah, di sini ini, yang punya rumahnya nih putih di. Ya. Hah? Ini oh jangan bohong ya di depan abang sikit lagi ini yang ada tunggu apa ping ini ini rumahnya ada motor apa itu ke ya ah ini ada helmnya nih. itu helm itu ya iya masuk kan dulu ya dalam juga ya siapa tinggal sini dulu yang ya suami istri eh mas kak Iyar hah? bayar dia nggak? orang baik bayar iya ini iya ini kunci ya ini apa? sini yes, yes hmm. bawa masuk deh sini. Bawa masuk sini. Udah, ada lagi. Masuk di, ada, lagi. Sini. Baya, baya. ada lagi. Ada lagi nih. Ada, nah, kan kita masak awal tuh mantep, seret ya, loh kan? Kembangannya, kembangannya. Oi, eh, komplik dari mana Tuan, nih? Kan, dikirim. dari mana nih? Kompulik dari mana? Kompulik dari mana? dari mana? berapa banyak? berapa banyak? kau tidak bisa dipercaya, dari tadi kau kan bohong terus bangka, kan udah saya iya. bilang kau tidak bisa dipercaya, dari tadi kan kau berbeli-beli terus ya kan? kau pikirkan kami tidak bisa menemukan tempatmu Hah? dari mana? berapa banyak turun? 3 3 kilo? 3 kilo, yang tiga kilo. kilo. Tiga oke 3 ya. kilo tiga saat mana saat yang lainnya lagi? silahkan, ya. dia tiga yang satu dijemput sama orang atau gak kena sama dia melalui oh. telepon aja besok oh. dijemput jam sekian antar pasar pagi, oh. antar satu oh. ya kan, oh. yang setengahnya pun dia minta lebih, kasih setengah dia pula yang memecahkan oh. nah, sisa satu setengah ini bulat tadi hmm. bulat ini setengah nah, pecahkan yang setengahnya ini yang ini hmm. di panggilan siapa? nggak tahu pun namanya eh, itu dia sistem utang bagaimana itu utang utang nggak tahu dia melalui di orang an? yang menelpon tidak oh, ada yang di mengaku di dia orang katanya besok ada yang jemput ini antar ke situ yang satu bungkusnya katanya satu ya, tapi dia minta lebih melalui orang itu nah, ya. terus melalui orang itu atau minta lebih kan setengah kata pertama dia minta dua Gak mau orang yang ngasih kita gitu tuh percaya setengah ada. ini seperti kilo? Eh, ini satu tadi ini sama ini, ini masukkan ke situ sisanya. Ini berteya. Enggak apa-apa, pecekkan video. Masuk aja dulu. Ini sini sini sini Nanti Apple apel, lambat orang lagi. Itu. Di situ ya. Terima kasih